ya wes lah dilanjut ya mancingnya bro oke okay, bang bro oke bang, lanjut bro. yuk sukses terus bang bro bilang dulu dong jangan lupa apa jangan lupa subscribe wes mantap dan komennya yang banyak ya infused, <Waltz> <susuk> <sukur> jorali, Lidi, lianel, engler, angel waduh mantap oke okay, mas bro kali ini kita akan mancing malam mas bro kita cari lokasi di malam hari mungkin ada spot-spot yang keren mas bro ini jalannya becek juga mas bro ini tantangan kita mancing hari ini, Mas Bro. Mas, kamu mana? Ya, ini nak dicari, beler. Di sini, aduh. Di pancing. Ini lokasinya, Mas Bro. Ini teman kita. Halo. Buat, Bro. Tambahkan tangan, Bro. Mantap, Bro. Ini kita coba mancing. Ini teman kita, satu lagi wih mantap waduh pakai lampu ya. oke okay, ya mas bro langsung aja kita lempar jalan kita apa sih tak di keempor mau nih baru mulai boleh lari mau untuk piro wis orang sopo ha ha coba sampean Ya. Ya. guys belum belum oh di jam orangnya ya. yeah. <coughs> okay. mancing basket campiro oh, ya, ya iki wis ya. tong level 5 mau mangkat jempiro sampeyan wah oh, ya angel itu kok angel piye nunggui sponsor aja lali kabeh are mancing umpan urung eneng pancing gak eneng aku numu ah, mau mancing terus iki pancing wis gak niat pancing malah jam rolas ah mosok hmm. Kio umpan nih, nih, panter, bro, opo, bro, ora, Kau Kiki, jancuk. apa sih sampean? mau mau kan? Hmm. umuan harus diganti belum. mangan ya, itu. Hmm. nah kayak, kayak bro. oke okay, tilapi ini yuk. <tik> ya, mudah kayak, iya. dengan yeah. kan? kosong hmm. lagi nah, pangan nih bro. Kicenangi mano, <girai> cangke ya bro. Mano bro, mano aku, mano lemah, hmm... lemah dalam bahasa Jawa bro. Terus pembunuh itu, Telah kasihan aku oleh cangke ini. Pak, ikan arit kulit bro. <girai> Wicky op, poy. lah. Eh, eh, Hendry <laughs> nih. Ay, gitu. Tui, yeah. tuh, tuh, tuh, lihat tuh, tuh, tuh, tuh. Ada apa itu? Malah malah malah apa bro? Trek, trek. bro. Sa, -sa, -sa oke okay. Untuk E cukup ya oke okay lah ya. Lumayan, sepenggorengan. Cukup. Coba kita coba sih untuk E. Iki ya Bro, untuk E. Kalau okay. opsi okay, ini Bro, oke Bro. Lumayan. Iki le, Bro. Oh gabus berkumis oh, ini yang dibilang gabus berkumis Nah ngasih coba lihat kumisnya Kita buka Oh iya mas bro Ternyata ada kumisnya ah. ini gabus nah. Kok sampai cacat kayak gini bro mantap bro mancingnya hari ini oke okay, mantap lah bro mancing hari ini bro sajennya banyak untuk eh Siti sajennya ay oke ini bro kok ini larang bro Aruh nih sop lagi, aruh nih layu cewek. Wih, panganan nih biskuit, kopi sih bro, kopi bro. Wih, ngopi. Wih, mantap bilang dulu bro, mantap bro. Huh, just gandos rokok ini. Koro koi neng bro? Iya kaya uang bro. Ben apa? Matching. Aduh, rokok oh, eh. enggak. Ah, Enteng, tenan sampean. Iya, iya, rokok iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, mantep sampean iya, iya, rokok iya, iya, iya, rokok iya, iya, Juli, pancing bukan kursi lu, bro. sampean bro. Kursi ini solo Inventaris. Wush, mantap. Mantap, bro. Di, sampean? Aku cara gini. kulon Yo. bro. Mm, awan sama ya ayo. sampean Burung. Rusak, tapi ngapa dong ngot doh oke lah mancingnya ya apa bro apa sih apa ini bro apa ini bro ya lah dilanjut ya mancingnya bro lanjut yuk bilang dulu dong jangan lupa apa? jangan lupa subscribe. mantap. Dan yang banyak ya. mantap. Oke, pria. Oke bro ya. Saya tinggal dulu bro. Yung. Yuk.